jadi abah udah bikin desainnya di SketchUp 3D jadi bisa kita lihat tuh diputer-puter tiga dimensi mobil motor ini bukan punya kita kita nggak punya mobil ini punya orang ikut parkir di sini. sama ini suhunannya atau atapnya bagus nih ya desainnya itu kalau orang bilang desain dengan arsitektur pola tagog anjing nah kalau yang ini ini namanya Cublux. you know Cublux? Di sini ada toren. Kalau yang nggak tahu, toren itu adalah tempat penampungan air. Pengen ngerasain gitu, gimana sensasinya pakai toilet duduk sambil jongkok? <laughs> Halo sobat Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Buat kalian yang merasa rindu, merasa kangen atau merasa sono dengan kampung halaman kalian Tapi kalian sedih karena ada corona ini jadi kalian gak bisa mudik Kalian gak bisa pulang kampung atau apapun itu Mungkin kalian bisa coba cara yang biasa abah lakukan Check this out Oke, okay, halo sobat abah sekalian. Langsung aja, nah ini dia, ini gambar sketsa tiga dimensi dari rumah abah di kampung. Abah bikin sepresisi mungkin, tapi ini cuma tayangan sketsa ya, jadi bisa dilihat tuh gambarnya masih kayak kartun. Nah, ini sekilas-sekilas aja. Intinya abah sengaja bikin ini, abah desain gambarnya pakai SketchUp biar ya kalau abah lagi kangen sama kampung sama rumah iseng iseng abah bikin biar ngobatin nah ini gambar aslinya ya foto asli dan ini foto renderannya ini bukan foto ya ini gambar maaf let's up di render ini juga foto aslinya nah ini yang berikutnya ini gambar renderan lumayan mirip lah sama aslinya nah ini gambar dua rumah ini yang akan kita jelajahi sekarang oke okay. Nah, kita langsung aja untuk penjelajahan kali ini, ya, virtualnya buat ngebatin kangen Abah sama rumah Abah di kampung ini, kita pakai aplikasi pihak ketiganya itu Simlab. Jadi Abah udah bikin desainnya di SketchUp, di jadi bisa kita lihat tuh diputer-puter tiga dimensi. Terus biar lebih realistis lagi gambarnya, Nggak berbentuk sketsa doang, kita import ke Simlab Composer. Nah, kita sekarang mau mulai jalan-jalan virtualnya Enaknya di simlab tuh gitu Kita bisa uh, ngeliat virtual reality-nya Walaupun Abah nggak punya cardboard-nya Kita bisa pakai desktop viewernya. Ya, mirip lah jalan-jalan virtual dikit Ini untuk avatar Abah-nya Siap untuk digunakan Dan nah, sekarang kita akan mulai jalan-jalan virtualnya. Simlab viewer And then BOOM Nah, ini dia tampilan untuk kita melakukan jalan-jalan virtual di rumah Abah. Ya lumayan agak realistis lah ya, enggak kartun-kartun amat. Ini kita ada di halaman dan ini nih, harusnya di sini udah ada pagar tapi enggak tahu sampai sekarang enggak dipegerin. Kata bapaknya Abah sih, biar orang lain enggak malu katanya atau enggak kagok kalau mau numpang parkir. Nah, makanya nih banyak mobil motor ini bukan punya kita. Kita nggak punya mobil, ini punya orang ikut parkir di sini. Tahu lah bapak abah. Nah, ini avatarnya terlalu pendek kayaknya, jadi susah naik tangga. Kudu loncat. Eh, uh, uh, celok. Kita pijit space buat loncat ya. Tuh kan, susah loncat lagi. Nah, itu bagian belakang kita bisa kesana, tapi kita masuk ke dalam dulu aja ya. Nah, ini ruang tengah di bagian yang pertama. Di sini ada kamar tuh, kamar Ganjar, kamar si bungsu. Ini enggak ada ranjangnya. emang dia mah anak pesantren, ngampar sajadah tidur jadi dia. Terus di sini juga ada toiletnya, WC-nya, WC jongkok. Ini kalau misalkan anggota keluarga atau ada tamu atau saudara yang datang yang bisa pakai WC-nya WC jongkok, bisa pakai yang ini. Kita ke ruang tengah yang kedua. Di sini ruang keluarga. Ada foto Bapak abah sama emak abah di sini ganteng dan cakep banget kan luar biasa. Hah jadi kangen. Ini juga foto pas abah wisuda dulu. Ini ruang tengah tempat kita bercengkrama, kita ngobrol-ngobrol santuy. Nah ini juga kamar. Ini ruang tamu ya. Ada kamar ini kamar yang biasa abah pakai kalau lagi pulang istri sama anak abah kita tidurnya di sana ini tempat makan yang jarang kita pakai sebenarnya. Terus di sini ada kamar buat tamu atau saudara yang lagi main ke rumah atau misalnya kayak lebaran ngumpul itu biasanya pakai kamar yang itu. Ini juga ada kamar dan di sini nah, kita masuk ini kamar emak sama bapak abah di sini. Nah, ini toilet satu lagi nih. Toiletnya khusus. Kalau ada tamu atau saudara-saudara yang lagi numpang di rumah dan mereka nggak terbiasa pakai toilet duduk dan mania harus pakai shower, bisa pakai toilet ini. Kadang-kadang Abah juga suka iseng pengen ngerasain gimana rasanya bisa pakai toilet duduk. Jadi Abah kadang-kadang suka masuk ke sini, pengen ngerasain gitu gimana sensasinya pakai toilet duduk sambil jongkok nah oke okay lah. Nah, sekarang kita coba lihat lagi di sini kalau kalian lihat ya, ada ranjang di tengah rumah. Kenapa ada ranjang di tengah rumah? Jadi ini kisahnya lumayan agak menyedihkan ya, soset. Jadi dulu almarhum Eyangnya Abah di sini sebelum beliau meninggal dirawat sama keluarga Abah, terutama sama emak Abah sampai meninggalnya beliau. Ini ruang dapur. Nah, masih kosong karena detail-detailnya nggak bikin nggak dibikin sama Abah ya banyak berat terus ada uh, wastafel juga buat uh, masak juga dapur ada nah ini dapur bagian belakang dari bilik nah, disini biasanya kalau kita mau bakar-bakaran bakar-bakaran itu maksudnya bakar-bakar makanan ya atau nyate Nah kita biasanya pakai dapur yang ini dan dia pakai bilik sama ini suhunannya atau atapnya bagus nih ya. desainnya itu kalau orang bilang desain dengan arsitektur pola taguk anjing kalau orang Sunda bilang kayak gitu nggak tahu kenapa lah jangan nanya lah ya pokoknya seperti itu kita coba masuk ke rumah yang kedua tuh rumah apa oh tapi lihat tuh ada Vespa legendaris Vespa putih ini warisan turun temurun dari bapak dari Uh, Abah juga turunin ke adik-adik ini pohon rambutan. Wah, pokoknya buahnya luar biasa nggak ada duanya. Nah, kalau yang ini ini namanya cublux. You know chublux? Ya, tempat atau wadah penampungan ee begitu. Eh, ini cubluk apa sumur ya lupa Abah. Ya gitulah pokoknya. Kita coba masuk atau kita ke rumah yang kedua ini rumah Uwa abah kakak iparnya dari ibu Mak abah ya di sini ada toren. kalau yang nggak tahu torrent torrent itu adalah tempat penampungan air ya barangkali nggak tahu ini namanya toren ya dan ah oh, astagfirullahaladzim murah tuh jatuh naik lagi mana susah lagi naik kudu loncat loncat uh, bangkong Ah, oke okay, dan yap kita sudah sampai lagi inilah dia penampakan dari rumah Uwa Abah Uwa Ayet dengan anak-anaknya ya, pokoknya kita kan keluarga jarang-jarang di rumah ya. Abah di Garut adik Abah lagi di Surabaya tuh ya Arif yang tengah-tengah lagi nyelesain S3 itu sukses terus ya Terus si Ganjar yang bungsu juga masih kuliah di Muhammadiyah Mal, eh Muhammadiyah Yogyakarta Jadi emak sama Bapak Abah itu cuma berdua aja di rumah Kalau ada apa-apa pasti yang paling pertama dihubungi itu rumah paling atas ini Dan kalau sini ada mobil tuh ya bisa dicek Ini mobil asli ya bukan yang numpang parkir Ini punya anak-anaknya si gua Dan inilah pemandangan secara virtual di rumah Abah tapi gara gara PSBB dan adanya pandemi ini Abah nggak bisa pulang kangen banget dan kadang-kadang kalau lagi iseng lagi suntuk ya Abah pakailah e, aplikasi ini buat sekedar mengobati kangen Abah sama kampung sama rumah dan sama keluarga Abah di kampung sana dan buat kalian yang mungkin mau bisa pakai cara ini dan kalau yang berminat bisa boleh pakai jasa Abah juga dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe ya yang mau pesan bolehlah tulis di komentar thank you very much nuhun atas segala perhatiannya jumpa lagi lah nanti ya di video berikutnya ada beberapa desain lagi yang bisa Abah share selain dari video-video uh, tausiyah ataupun video-video bulan-bulan Abah tentang pendidikan sosial dan budaya yang lainnya yang mungkin akan dilengkapi juga sama video-video kayak gini Sekali lagi jangan lupa subscribe dan atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.